Aduh, matinya ya, Aku mau kayak maning, ini balap aku sering balap nggak lembam bu aku, ini gak pernah begini loh. dulu and the